adik yang sudah bisa baca tulis boleh loh untuk membuat catatan kecil tentang cerita yang akan disampaikan nanti nah mari kita siapkan hati dan pikiran kita, kita dengarkan firman Tuhan yuk selamat pagi adik-adik, selamat hari minggu, apa kabarnya nih adik-adik yang ada di rumah, karena dia harap adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan yang sehat ya halo, siapa tuh ya hmm, DJ, halo DJ apa kabarnya baik-baik ya ada Vito juga. Halo Vito. Ada Feli, ada Concita, ada Beni, ada Anya, ada Syafel, ada Levana. Halo Kartika. Ada siapa lagi tuh yang cakep? Oh, uh, ada Vasco. Halo Vasco, ada lagi siapa tuh? Halo Toby, ada Toby, ada Quincy, ada Annabel, ada Owen, ada Yolanda, ada Vino, ada Sergio, ada Afner. Halo Afner, lama banget nih karena dia nggak ketemu Afner. Ada Katril, halo Katril, Ada Edu, ada Clara, ada Ruth, ada juga Oliver. Pokoknya banyak banget nih karena dia senang banget nih. Adik-adik kelas Tanggung bisa ikut ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita mau siapin bacaan Alkitab kita dulu ya. Yuk, adik-adik ambil Alkitabnya. Kita siapin dulu Dari Markus 1 Ayat 16 sampai 20 Markus 1 Ayat 16 sampai 20 Udah ketemu belum nih adik-adik? Pasti udah pada jago nih Anak kelas tanggung, kelas 4-5-6 Kalau udah ketemu Alkitabnya ditaruh dulu Kita mau berdoa dulu ya adik-adik Mari Kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk berkatmu hari ini Tuhan memberkati kami membangunkan kami di pagi hari dengan nafas kehidupan yang baru Tuhan Yesus yang baik sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan kiranya kau berkati kami supaya kami bisa duduk dengan diam dan dapat bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik terima kasih Tuhan Yesus dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin nah adik-adik Tadi ambil lagi ya Alkitabnya. Kita mau baca Markus 1 ayat 16 sampai 20. Yang begini bunyinya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Injil Markus 1 ayat 16 sampai 20. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon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 nah demikian pembacaan firman Tuhan adik-adik nah adik-adik ada yang pernah denger nggak kata jala jala itu apa sih adik-adik nih karena dia ada gambarnya jala bentuknya seperti apa digambar kayak jaring-jaring itu ya adik-adik biasanya digunakan untuk menangkap ikan di laut, danau, sungai dan sebagainya adik-adik nah kalau penjala ikan, apa sih kak penjala ikan? Tadi yang kalau kita baca tuh penjala ikan maksudnya apa ya? Nah iya adik-adik nih, karena dia ada gambarnya lagi. Iya betul adik-adik penjala ikan itu sama aja kayak nelayan. Para nelayan menggunakan jala untuk menangkap ikan-ikan yang ada di laut, yang ada di danau juga bisa, atau di sungai. Nah adik-adik, apa sih kak hubungannya nelayan sama cerita firman Tuhan hari ini? Adik-adik, dahulu kala Tuhan Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea, adik-adik. Nih, ada gambarnya. Dan melihat ada dua orang nih yang lagi mau menebar jala ikan, mau siap-siap nih mau nangkap ikan di Danau Galilea. Atau tadi apa yang kita sebut nelayan ya, adik-adik? Dua orang itu tadi namanya Simon dan Andreas. Nah, tapi di situ Tuhan Yesus bilang ke mereka gini. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Wah, dari penjala ikan ke penjala manusia. Penjala manusia apa kak? Nangkap manusia gitu kak, dimasukin ke dalam jala. Wah, kita simpen dulu ya pertanyaannya ya. Terus, apa reaksinya Simon sama Andreas tadi kalau yang kita baca? Simon sama Andreas segera, meninggalkan jalannya dan mengikut Tuhan Yesus pertanyaan lagi nih kok oh mereka langsung mau ya kan ninggalin pekerjaannya yang tadinya penjala ikan, nelayan langsung ikut Tuhan Yesus tiba-tiba gitu nah kita keep lagi adik-adik pertanyaannya setelah Tuhan Yesus melanjutkan sedikit lagi nih perjalanannya jadi tadi bertiga ya ada Tuhan Yesus, ada Simon dan Andreas terus Tuhan Yesus berjalan lagi gak lama di depannya Tuhan Yesus ngeliat lagi nih ada dua orang. Namanya Ini ada gambarnya. Namanya Yakobus anak Zebedeus dan saudaranya adik-adik Yohanes. -adik, Yang lagi apa nih? Beresin jala ikannya. Dan Tuhan Yesus sama nih ngomong sama juga ke mereka, "Mari ikutlah aku menjadi penjala manusia." Loh. Kok ikut lagi adik-adik? Mereka langsung ninggalin bahkan Si uh, mereka ini nih, mereka itu meninggalkan ayahnya Zebedeus dan ikut Tuhan Yesus. Kok mau ya, Kak, ninggalin keluarganya sama ninggalin pekerjaannya? Nah, kita rekap ya, adik-adik. Tadi pertanyaan pertama: penjala ikan itu nelayan. Kalau penjala manusia itu apa ya? Nangkep manusia, bukan adik-adik. Penjala manusia itu berarti... Menjadi murid Tuhan Yesus yang memberitakan Injil dan kebenaran Firman Tuhan ke semua orang, adik-adik. Terus tadi pertanyaan yang kedua, kok Simon Andreas, Yakobus, dan Yohanes tadi langsung mau sih ninggalin pekerjaan, bahkan ninggalin ayahnya tadi, Zebedeus, untuk ikut Tuhan Yesus? Mereka langsung aja tuh, adik-adik ikut. Mereka nggak bilang, "Jangan, jangan, jangan, jangan, jangan, jangan saya Tuhan gitu," tapi langsung mau kenapa? karena ada kuasa roh kudus adik-adik yang menggerakkan isi hati mereka untuk ikut Tuhan Yesus nah, sekarang karena dia mau tanya nih, misalnya adik-adik dipanggil mama atau papa untuk ibadah dulu, ibadah minggu pelayanan anak nih, adik-adik lagi nonton kartun kesukaan adik-adik misal Annabel Annabel atau hmm, Annabel atau Concita misal nih ayo matiin dulu tv-nya kita ibadah hari minggu dulu pelayanan anak adik-adik ayo ayo gitu jam 7 pagi tapi uh, Anabel sama Concita lagi nonton Spongebob di TV jamnya sama jam tayangnya lebih pilih mana nonton Spongebob atau ibadah dulu nah harus ibadah dulu ya adik-adik nah responnya adik-adik tuh gimana mama nanti aja deh ibadahnya belum habis nih film kartunnya masih seru bentar lagi deh, bentar lagi, 5 menit lagi loh, 5 menit lagi udah mau masuk layanan firman, nanti gak ikut nyanyi, nah yang bener harus gimana? harus matiin TV, langsung ambil alkitabnya, langsung buka Youtube PA, GPB Shalom Depok, langsung ibadah sama-sama adik-adik terus, atau enggak gini deh atau uh, jam 7 pagi Vito atau Owen nih Suka masih pada tidur Aduh mama ntar lagi deh Ibadahnya Atau nggak siang aja deh mama ibadahnya Aku masih ngantuk Loh, Kita ibadah jam Jam 7 pagi adik-adik Jadi harus bangun nih ya. Langsung siap-siap Langsung mandi atau cuci muka Sikat gigi Langsung ibadah adik-adik Misalnya apa lagi Misal mama atau papa bilang Ayo DJ atau Ayo Benny Pimpin doa makan ya Nah adik-adik langsung gimana? Langsung cemberut? Atau nggak langsung diam? Loh Tuhan Sudah memberikan karunia kepada kita Adik-adik untuk Berdoa, kita bisa berdoa Doanya sederhana aja, nggak apa-apa Tuhan Yesus nggak pandang doa Adik-adik, Tuhan berkati makanan ini Supaya bisa menjadi energi kami untuk beraktivitas. nah, gitu adik-adik terus, tadi pertanyaan ketiga nih, karena dia mau tanya kenapa Tuhan Yesus pilih nelayan ya bukan pilih raja bukan pilih prajurit yang gagah sebagai prajuritnya, kenapa adik-adik karena ada yang tahu karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi semua orang adik-adik Tuhan Yesus tidak pandang mata siapa mereka atau bagaimana mereka, adik-adik. Nah, adik-adik itu juga yang harus kita lakukan dalam berteman. Adik-adik kita nggak boleh pilih-pilih sama, sama warna kulitnya, bagaimana rambutnya, dari mana asalnya. Nah, itu nggak boleh, adik-adik, karena Tuhan Yesus pun bilang dalam firman-Nya, "Kasihilah." Emang Tuhan Yesus bilang. Kasihilah yang kulitnya warna cerah. Loh, Tuhan Yesus nggak bilang gitu. Tuhan Yesus bilangnya Kasihilah sesamamu seperti kamu, Mengasihi dirimu sendiri. Jadi, jangan pilih-pilih temen ya adik-adik. Hal ini berlaku untuk kita semua. Nah, adik-adik, Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, Yang sudah dipanggil dan diutus, Kita punya kesempatan nih, Untuk, Melayani Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan talenta. Talenta yang Tuhan berikan dalam diri kita adik-adik. Nah, setiap talenta yang Tuhan berikan, harus kita kembangkan supaya bisa menjadi berkat buat sesama kita adik-adik. Misal nih, karena dia ada gambar. Ini gambar apa? Gambar apanya? Iya benar gambar. Anak kecil lagi, nyanyi. Nah, misalnya nih, Anya. Anya talentanya menyanyi. Nah, Anya keinginannya apa nih? Karena Tuhan Yesus sudah kasih suara yang bagus ke Anya. Anya pinter nyanyi. Jadi, misalnya keinginannya mau jadi uh, pemimpin pembawa pujian atau yang kita sebut prokantor atau kantoria di gereja. Nah, cara ngewujudinnya gimana, Kak? Harus sering berlatih terus kalau karena dia lihat nih dulu waktu ibadah offline pas kalau ada padus PA hanya ikut ya pinter banget nah terus apa lagi nih karena dia ada gambar lagi talenta yang Tuhan kasih misal main bola misal Tobi deh Tobi talentanya main bola nah keinginannya apa nih Tobi mau jadi pemain sepak bola internasional wih terkenal nanti, karena talenta yang Tuhan berikan cara mewujudkannya gimana? harus rajin berlatih, jaga kesehatan makan makanan bergizi istirahat yang teratur jangan cuman rajin berlatih doang tapi suka begadang, wah nanti sakit, malah gak kepake dong talentanya terus apalagi kak wah masih banyak banget talenta yang Tuhan berikan ke kita adik-adik, bahkan mungkin Tuhan kasih lebih dari satu talenta ke adik-adik semua. Misal, ini kan ada gambar lagi, ada yang bisa main musik, ada yang bisa menari, ada apa lagi? Yang bisa berenang, yang bisa melukis, bahkan hal yang sederhana adik-adik, kita bisa berdoa adik-adik. Ketika Tuhan mengaruniakan kita untuk bisa berdoa, kita bisa mendoakan orang lain, bisa mendoakan Mama Papa, bisa mendoakan bangsa Indonesia. Wah, Tuhan pasti senang banget karena talenta yang Tuhan berikan dipakai dengan baik oleh adik-adik. Nah, begitu tuh, begitu talenta-talenta yang sudah diberikan Tuhan Yesus harus kita kembangkan, adik-adik, supaya apa tadi? Talenta kita bisa menjadi berkat Buat orang-orang yang ada Di sekeliling kita Nah Demikian pemberitaan firman Tuhan hari ini adik-adik Kiranya Apa tadi? Kita bisa menjadi murid Tuhan Yesus Ada empat tadi Siapa aja? Andreas Simon Yakobus, Yohanes Nah mereka taat dan setia dengan terus Ikut Tuhan Yesus adik-adik Nah, demikian firman Tuhan hari ini, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Gimana nih kabar ah, hari ini, Kabetran? Harap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Kabetran mau nanya, tadi firman yang dibawakan karena dia seru nggak kan, nih? Asli seru lah kak. Oke, jadi hari ini Kabetran akan bawakan aktivitas kartu talenta. Jadi, bahan yang pertama itu ada kertas HVS atau karton, terus bahan yang kedua ada pensil warna atau spidol, terus bahan yang ketiga ada gunting, bahan yang keempat ada lem, bahan yang kelima ada penggaris, bahan yang keenam ada kertas origami, dan alat tulis lainnya. Caranya yang pertama Adik-adik ambil kertas HVS atau karton Lipat menjadi dua bagian Lalu lipat lagi menjadi dua bagian seperti ini Setelah seperti ini, adik-adik gunting -adik Lipatannya menjadi seperti ini Lalu adik-adik buka kertasnya di bagian dalam sisi sebelah kiri Adik-adik bagi dua kolom Kolom yang pertama, adik-adik tulis talenta adik-adik Kolom yang kedua, adik-adik tulis keinginan sesuai dengan talenta adik-adik. Contohnya, bernyanyi. Sisi yang sebelah kanan adik-adik tulis cara mewujudkan keinginan tersebut. Contohnya, ingin memuji Tuhan dalam ibadah minggu di gereja. Setelah selesai menulis talenta, Keinginan dan cara mewujudkannya, adik-adik bisa hias dan tuliskan nama dan kelas adik-adik di sisi depan. Seperti ini, kalau sudah selesai, jangan lupa difoto dan dikirim ke grup WhatsApp PA ya. Kebetulan, tunggu aktivitasnya, dadah.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 sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan juga pada hari ini adik-adik, mari adik-adik untuk mengakhiri ibadah ini kita mau bersatu dalam doa penutup ya mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk berkatmu hari ini kami boleh selesai dalam ibadah mendengarkan firman Tuhan kiranya firman Tuhan pada hari ini bisa menjadikan kami menjadi murid Tuhan Yesus yang taat dan juga setia Tuhan melalui kami mengembangi talenta-talenta kami Tuhan sebentar lagi kami ingin melanjutkan segala aktivitas kami, kiranya kau berkati setiap kami, ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan yang kami perbuat yang mengecewakan hati Tuhan selama kami beribadah, terima kasih Tuhan Yesus, kiranya berkat yang berasal daripada Tuhan, boleh Tuhan berikan kepada kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya.